kembali lagi di sini bersama saya yaitu bang ini gua di sini bermain ya guys ya dan di sini gua bermain di rupiah 138 guys dan <coughs> dan kita kembali lagi di sini bersama saya yaitu bang nikolas kejayan ya guys ya Gua mau memperkenalkan diri buat saya Dan di sini gua bermain di rupiah 138 Tempat dimana, dimana para pemain-pemain yang selalu berkumpul Dan selalu mencari yang gacor-gacor ya guys ya Yaitu di rupiah 138 Oke okay guys kita langsung saja bermain dengan modal 100.000 Dan ini pertama kali gua cocok langsung dikasih free spin guys ya Anjing cok Kali seratusnya connect, babi. Apakah ini Max win Apakah ini Max win guys? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, us oke, oke, oke, us, ayo us. Okay. Petir us. Hmm, udah udah, udah. Ayo us oke, oke, us oke, oke, oke, oke, oke, Jam oke, oke, jam oke, oke, oke, oke, Udah dikasih sensasional ya guys ya. Gimana apa gua bilang kan guys. Di rupiah 138 ini tidak ada tanding ya guys ya. Jadi tanpa banyak bacot langsung saja depo di rupiah 138 guys. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk selalu bantu-bantu saya. Untuk selalu klik tombol like, share, dan di subscribe guys ya. Untuk komen-komen juga selalu di komen guys ya. Ya, ini langsung saja kita, uh, di perkalian udah 115 guys. Ayo us, ayo us, ayo us, kena hijaunya. Paksa apapun anjing gak mau dipaksa, cuk Tapi santai guys, ini gagal makswin kayaknya, guys ya. Ini kayaknya gagal makswin, entah, entah ini makswin atau gimana, gue nggak tahu nih. Ini harusnya kalau dapat makswin sih, dapat 6 juta ya. Aduh, kayaknya ini gagal makswin, guys kayaknya ini gagal Max win tapi dikasih sensasional lagi kita ya guys ya dikasih sensasional lagi kita dikasih sensasional lagi untuk yang kedua kalinya sok sama kit of Olympus ya guys ya ini kenapa gua canggung banget cok anjing-anjing piye piye toki piye toki Aduh ayolah us Gagal Max Win gak apa-apa Us yang penting JP ya Us ya Gagal Max Win gak apa, -apa. yang penting JP guys Ini sebentar lagi kita Cocol-cocol lagi guys Siapa tahu ini pertanda Max Win dan kita mendapatkan Max Win, ya kan Oke gak dikonekin lagi Bangke Usman Oke Aduh cuman dikonekin dua kali guys ya Hmm, dikasih 280, dikasih kemenangan totalnya 1600, cok! Modal 100.000 guys ya, modal 100.000 dikasih kemenangan 1.619. ini gua... Hmm, apa nih, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar, gua mikir-mikir bentar. Ini gua spin kayak gimana ya, bentar guys, bentar guys, bentar. Ini kayak gimana nih, maunya di spin kayak gimana nih? Bentar gua juga bingung nih, kira okay gua tetep aja ya untuk bednya tapi gua spin di Turbo SS di 30 Turbo SS dengan DC nya di gua off kan guys DC nya gua off kan tapi di sini kita udah dikasih kemenangan Kenapa gua nggak naikin bednya karena menurut saya kalau udah dikasih kemenangan kayak gini kita tetap aja guys ya di bed segini siapa tahu nanti pecahan merah keluar lagi ya tampaknya ini teman saya um uh, anjing kali 10 Cok. ini tampaknya teman saya udah dateng Cok. jadi gua nggak akan lama-lama lagi untuk nyocol ini kemungkinan aduh nggak mau dipaksa Cok. nggak mau dipaksa paksa skater langsung tiga bab ayo paksa skater langsung tiga turun paksa nggak mau ya guys nggak mau dipaksa skaternya hmm ini gua cocol gimana lagi nih tetap aja ya Turbo SS 30 dengan DC nya gua off kan guys DC nya gua off kan kenapa karena gua mancing petir ya guys ya karena gua mancing petir kalau di on kan biasanya petirnya nggak mau keluar cok makanya gua kenapa dc nya gua offin karena gua mancing petir ini kenapa skaternya 33 mulu babi nggak mau ke skaternya muntur lagi-sekali lagi ini ah Oke tunggu bentar ya ya ini karena temen saya udah dateng guys ya Teman saya udah datang makanya gua nggak akan lama-lama lagi untuk nyocol di sini. Tapi terima kasih buat Rupiah 138 sudah ngasih dana kenakalan buat saya untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu bantu-bantu saya dengan klik tombol like-nya, guys. Di-share-share juga, di-komen juga sebanyak mungkin dan di-subscribe karena ini channel ya ya. Tolong bantu bantu lah, guys ya biar gua selalu semangat untuk selalu cari konten tiap hari ya kan buat semuanya terima kasih dan untuk ini gue ingetin lagi buat admin rupiah 138 tolong dibantu proses buat de withdraw saya Oke terima kasih buat kalian semuanya see you sampai ketemu lagi besok dengan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh